Oke kawan-kawan, masih kembali lagi bersama saya dengan Holong Tampu Bolon ya inilah kawan, ternak saya nah, ya, Semalam itu sudah saya review yang baru datang, sekarang sudah enam hari nah, Beginilah keadaan bebek saya kawan, bisa kita lihat secara detail ya Nah inilah ternak saya ya kawan ya, sudah enam hari ya nah, Ternak saya ini semua siap-siap, jadi -siap. sehat kita pun kawatnya makin semangat. Karena, kenapa? Karena setiap hobi peternak itu ya kalau umpamanya miliknya pun sehat-sehat tidak -sehat, mengalami kendala nah, kita pun harus semangat ya. ya. Jadi ternak saya ini akan saya kasih dulu makan, ya teman, -teman ya nah, Oke, okay. ternak ini sudah saya ganti pangannya ya pakannya ya pakannya ini sudah saya ganti ya agak agak apa namanya agak keras dia ini dia. 02 namanya ini BR 02 ini nah, harganya 360an entah 70an lah ini ini 1 sak ya 1 sak itu 50 kg ya teman teman ya ini saya kasih, kan saya kasih karena umurnya umurnya pun udah enam hari, katanya ya. bisa lah kita kasih dulu ini. kita lihat, ya apakah dia langsung melahap ini, apakah dia ya yeah. kawan akan saya lepasin ke sawah kawan. Nah, kalau dalam kandang dia kawan. kita lah, kawan dia makan kawan. jadi nanti kita ke sawah, lepaskan kawan. Dan kita lepaskan di sawah saya kawan akan saya ini kawan Mohon niatnya ataupun doanya biar selalu keterna itu selalu menghasilkan yang terbaik. Bagi yang mau memulai silakan dimulai kawan ya, Tetap semangat ataupun Ya kawan, inilah saya lihat ya, cara nah, hmm, tengok ya. Nah, ya, hmm, sana nih, nih, saya letakkan air minumnya ya nah, baru saya nih, nih, nih, nih, ya nih, hmm, hmm, nih, nah ini pernah saya kawannya, ya so, kita jangkau lagi, nah, ini lagi udah udah kesini lagi dia kawannya, sini, nah, memang agresif kali ini bebek ini kawan, tidak <guluh> bisa kita dilihatnya senang, nah didatanginya kita kawan inilah dia ya kawannya. Ini itu makananmu Minta lagi kau Jadi dua minggu lagi nih kawan Akan kita lepaskan ya Dua minggu lagi akan kita lepaskan nah. Disini pun seminggu lagi lah Mungkin panen sudah habis lah mungkin ya Karena di sini Panennya mesin kubota ini panennya semua mesin kubota kuji di bulan Februari ini nggak ada hujan jadi semua pun lahan-lahan yang dalam ataupun yang lumpur berlumpur kering semuanya jadi kubota bisa menjangkau padi-padi yang ada di di ini. Nah, jadi seminggu lagi mungkin udah habis lah ini panennya, mungkin ini udah bisalah dilepaskan. Karena bebek ini kalau langsung dilepaskan masih ada ladang yang di belum dipanen. Mungkin akan masuk ke dalam ini kawan. Jadi kita pun mengusir dari dalam pun agak susah ya kawan ya. Jadi dua minggu lagi lah ini bisa dilepaskan di sawah ya inilah ah uh, ternak saya kawan set, set semua ya itu one set, set semua saya pun lebih semangat lagi untuk menternakan anak-anak ini ya ya jadi Tengok dia kawan, udah dibakannya BR yang 02 itu, tengok udah dilahapnya. Oke kawan ya. Jangan lupa ya kawan, di-subscribe. Di subscribe channel saya tahu bolong Di-like kalau ada pun kata-kata yang betul ya, di komen ya kawan ya di kritik ya. Supaya saya bisa menjawab apa solusi dari kalian ya jadi yang terkena ini pun saya pun perlu belajar juga walaupun saya sudah berternak perlu juga wawasan yang lebih tinggi lagi atau yang lebih luas lagi ya kawan ya. jadi beginilah ternak saya ini udah enam hari ya kawan ya. udah besar-besar jadi uh, bebek saya ini saya kasih minumannya uh, ciami, ya, ciami ciami ciami, ini namanya ciami Minuman, vitaminnya ini ciami uh, bisa kita lihat ini ciami minumannya ciami uh, kalau anti lumpuhnya ini ostelin ostelin uh. ostelin Astelin nah, ost, ost, Astelin ya kawan ya. Astelin. Ah, Itu untuk obat lumpuhnya yang saya gunakan. Selama saya beternak ini yang saya kasih. Astelin. Astelin. Jadi cara pemakaiannya sudah ada di label ya sudah ada di label ini ya cara pemakaiannya sudah ada di labelin cara pemakaiannya, nah satu sendok 2 liter air ya, sendok teh ya. Jadi kalau yang Ostelin ini, eh, yang Ciam ini, satu sendok teh dia untuk 10 liter ya. Nah di sini ada cara pemakaiannya, bisa dibaca secara detail. Ya. Oke, itulah yang saya saya saya taruh untuk ternak saya karena ternak, ternak bebek ini sangat memuaskan karena apa saya bilang memuaskan karena bebek ini jarang penyakit penyakitnya dibandingkan ayam kalau ayam sangat tinggi resikonya jadi kalau kalau baru, baru kita kita belajar apapun tidak akan kita harus 10,5 tahun ini jadi titil lebih terhadap ayam kalau bebek ini tidak ya, bala ini harus kita butuhkan kebetulan, jadi masuk bebek ini termasuk bisa dijangkau jadi di presentar bisa kita selihara dengan petangannya jadi Lo tahu yang kita ketahui ya, beginilah anak saya yang baru saya pelihara yang yang enam hari kemudian itu dia baru datang ya, udah umur enam hari, beginilah perkembangannya. Cepat ya, perkembangannya sangat cepat. Macam tadi itulah obat-obatan yang saya kasih diminumannya ya jadi mampaknya ada saran kalian dari teman-teman atau sahabat-sahabat silahkan di komen ya jangan lupa di subscribe ya supaya saya lebih bekyat lagi untuk membuat video ataupun cerita saya yang saya lakukan per hari ini jangan lupa ya di subscribe ya yang bawah, subscribe like, komen Ya, sobat-sobat. Salam dari saya Ternak. Oke ya, kawan kawannya Terima kasih sudah menonton channel saya. Kalau ada sarannya atau kritiknya, bisa subscribe ya di bawah di bisa, bisa di komennya ataupun di subscribe ya, supaya channel saya dapat berkembang ya teman-teman saudara-saudara dimanapun kalian berada subscribe ya supaya dan membuat cerita saya saya bisa dari mengupload dengan bergiat aku momen-momen yang mengeberakan teman sekalian ya bisa membuat ini sebagai doman yang memulai ataupun yang sudah memulai Jadi di samping ternak ini kualitas kandangnya harus terjaga ya Itu yang paling terutama Paling nomor satu itu kualitas kandangnya Jangan sampai becek, Jangan sampai hmm, tidak kering dia Harus kita keringkan Ya Ternak, ternak ini harus kita jaga ya. kesehatannya oke deh ya, teman teman ya terima kasih sudah menonton jangan lupa supportnya subscribe ya di bawah ya karena subscribe itu gratis oke ya kawan ya oke salam dari ternak sampai jumpa yang berikutnya salam hormat dari peternak terima kasih bye bye